Dua, tiga, empat, dua, buat ku dua, dua, dua, dua, dua, Jangan Buat ku berpaling mencari cinta yang lain Oh, dua, sunyi dua, dua, Yang membisu Ayu, jangan yeah. buatku ku berpali, Mencari cinta yeah. Yang lain no. Pecahkan senyibu Meski Ku cinta Ayu, kau dalam ini hmm. Ku butuh Kata-kata Pada